Link ya, di sini maksudnya oke. Okay, selamat datang di channel Dimas Sensei. Seperti biasa, kita langsung lanjut aja. Ini mana game -nya? Di sekolah sihir, kita langsung masuk ke part 38 ya. Kalau nggak salah, kita langsung aja ke Student Affair ya, teman-teman. Eh, nggak salah. Ini musiknya juga udah bagus ya teman-teman karena kita udah senior kelas 3 dan di sini juga kita sama si Play karena Play emang sengaja nggak ikut selalu bolos jadi dia bisa ikut sama kita oke deh kita langsung aja lanjut ya, teman-teman Oke okay deh ya, kita langsung di sini ada sintesis attack combat naturalogis sintesis equipment ini dari, Zepel, ya. dari Zepel, ini. ini Dari Zeppelin ini, Isolde. Ini dari Zeppelin, oke okay deh. Ini dari Lord. Oke okay ya teman-teman, mungkin karena kita jarang ikut yang Lord ya kadang-kadang nilainya jelek. Tapi mau dicoba aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bagus ya. Oke okay deh. Kita langsung masuk untuk pembelajarannya Si Lord yang mudah-mudahan nilainya Nggak jelek teman-teman Ya Oh dan nggak ada ini ya, nggak ada dubbingnya ya teman-teman Dan seperti biasa Lord Itu ini ya Speed, dan damage ya Oke okay. Ya mudah-mudahan ini agak jelek nilainya karena kalau misalkan sama Lord itu memang agak susah untuk dapat nilai teman-teman. Mungkin karena belum enggak ngerti kali ya teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, dari kelemahannya, ya oke, okay. oke, okay. battle, Twin burst ya hai, hai, itu itu karena mungkin kemarin itu dan saya hai, hai, ya hai, teman Ternyata emang harus hai, ini ya Defeat dan count naik di Millennium 3 Oke okay deh jadi kita mau bertarung lagi seperti biasa. Kita harus menggunakan burst dan huge damage ya. Oke okay, deh teman-teman. Oke. Okay. damage ya. damage harus gede, teman-teman harus di ini langsung dari ini ya dari kelemahannya. Kita harus ngincer dari kelemahannya, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan ini ya minimal dapat B lah, ya, teman-teman. Ini. Oke ya, combat pastinya kita tarung ya, teman-teman. Ya untungnya kemarin udah upgrade-upgrade juga, teman-teman cuman yang jadi masalah itu kalau nggak salah itemnya belum pada dipakai deh ya. Oke, teman-teman ini di ini dulu ya, di skip dulu. Oke, teman-teman udah ya disini udah, di sini udah ini udah diganti semuanya. Kita langsung aja ya, teman-teman. Kita ke Millennium Tree untuk ngelawan ini ya. Ngelawan bosnya. Katanya sih weakness berarti kita harus nyerang terus-terusan pakai weakness ya. Teman-teman Oke deh, kita langsung aja ya, teman-teman. Oh, di sini ada siapa ini? Halo, oh, dia mau nawarin info tentang tugas di sini ya. Oh, bayar oh, mungkin nggak deh ya, teman-teman. Nah, tadi udah baca-baca. Oke deh. Oke ya teman-teman, mungkin untuk dari sini kita di skip aja ya teman-teman. Oke okay, ya teman-teman, kita udah sampai di tujuan di sini dan ternyata rajanya ada di sini nggak terlalu jauh ya teman-teman. Ini di sebelah mana dan ini ada mini boss. Oh jangan dilawan dulu. Oke okay, deh kita langsung aja karena kita mau ngeberesin tugas ya teman-teman. Ini rajanya ada di mana? tahu. Oh di sana ternyata teman-teman. Oke, deh, kita langsung aja. Jangan lupa, kita siap-siap. Oke, kita mulai lawan bosnya. <laughs> eh, cuma satu, katanya harus gini dulu ya. ini pakai pengen ya pakai. Pengen di ini dilihat dulu pembahannya apa. Oke, kita lihat. Oh, di sini harus pakai api ya, api. Pakai okay, api, oh di sini punya ya. Proses punya api bagus banget. Oh kecil, lem yang kecil ini sih. Ini punya enggak punya ya? Gak bisa flame juga. Ini pakai apa dong? Soalnya ini pamela pakai api, pakai api punya enggak punya teman-teman di sini. Atau okay. pakai tera tera klaim kalian ya. coba. Tapi suruhnya ini ya, nggak pakai alat-alat juga deh kalau nggak salah. Ya udah deh pakai aja ya teman-teman. Karena kan harus pakai api ya udah. Oke okay. okay, teman-teman masih ada di sini. Pakai api terus aja deh di ininya. Eh mana tadi? Lupa. Flame ya pakai flame. Oke, okay, pakai Flame terus. Oke, okay, tadi kiri ya. Oke, oke. Oh, uh, kenapa langsung? Di sini Flame, oh punya ya. Oke, okay, kita terus di Flame ya, teman-teman. Kita serang terus pakai okay, Flame. Oke, okay, mantap, langsung nubersu. Kau Oh, ini harus di ini ya, harus di cure dulu, teman-teman dulu ini kasihan Feniki. Oke okay deh. Kita pakai flame -nya. Kita pakai api terus. Kita serang terus. Jangan di pangkung. Oh, kena rajin juga juga teman. Kita ini pakai api terus-terusan. Wow. Mantap, aku bawa Dexter. Kenapa serang klaim dah? serang terus-terusan pakai klaim. cure dulu sini. Oke, harusnya pakai pelindung dulu ya, teman-teman. Pakai ini juga, ini ya. terus pakai auto hell sama kyuos oke okay. kita pakai hell juga sama ini ya Mana? ini pakai bagi parpo oke okay, mantap oksis claim dulu lah semua level oke okay, mantap yang ini kayak yang paling mantep, ininya gorengnya jadi nanti si nanti harus si ini ya. Kita serang-serang aja pakai flash kalau ini kelemahannya oke, langsung -burst lagi emas combo. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, okay. reklam terus. Kasian si Roxis kalau misalkan ini. Oke okay deh teman-teman, Bisa pakai ini. dia. Oke, okay, di sini udah keluar ya teman-teman. Jangan dulu, jangan si Roxis ya teman-teman. Wow, harus diisi dulu. Mana sih? Ah, kalo abisnya? Oh, enggak. Kira-kira ini abis. Mama Kimio. Ini udah lihat ya yang si Pain udah lihat. Ini diain si Niki, Niki deh, jalurnya. Ini si Niki, Niki, oke mantap. Kita reflection si Niki. Oh, cuman diserang abis abisan -abis pakai api ya teman. -teman. Oke okay deh, teman-teman, biarin lah. Kita pakai jurus, jurus ini ya, keniki. Oke. udah ya, dulu, belum. Oke okay, terus-terusan kita serang Kita ngeburst terus Oke okay, mantap Ini serang sama api terus Oh mantep Terus aja langsung pakai ini Pake api Serang sama kelemahannya Wow wow wow Api, terus harus diisi dulu dong. Wow, gimana nih? Constant laser. Oke, tang laser coba. Udah ya. Wow. Silit ya. nih. Yuk. Di sini ke dulu nih. Terima okay, flam lem terus. Juga juga. sama mana? Di-cure dulu. Kita Kita sembuhin semua dulu di-cure. Oke langsung. Kita ambil sini Kiki. Coffee nanti kita Mudah-mudahan ini benar ya Aduh Diserang sampai Ini ya pakai api terus Oke mantap Teman-teman Kita diserang api terus ya teman-teman Ya -teman. mungkin sampai sini dulu Mudah-mudahan nilainya bagus katanya hmm, ini ya Ini, ini sama kelemahan Ini hmm, nggak tahu benar nggak tahu salah Gimana nih Waduh Lemahannya kan api, berarti kita serang pakai api terus-terusan. Atau bener-bener tahu salah. Oke ya, kita langsung aja ya, teman-teman. Kita langsung ping op. Ika kita langsung aja ya. Oke, kita langsung ke student affair. Kita ke student affair. Kita lihat ini nilainya apa. Aduh, benar dengar gaya. <tuh> Aduh. Oke okay deh. Tuh musiknya udah ini ya udah senior gitu. Mantap. Oke, okay, dapat apa? Oh, dapat B lumayan teman-teman. Aduh, dikirain bakalan C atau D gitu. Dan ternyata bagus. Oke, okay, uh, 12 gila. Okay. Oh, bagus ya, Oke. Okay. diganti ya teman-teman jadi sesuai keahliannya biar ini ya karena kemarin banyak banget sintesisnya. Makanya mending ini langsung ah, kita langsung aja ya teman-teman ke pelajaran kedua dari deg-degan banget. Mikirin bakal jelek teman-teman. Kami karena toita goyouken desu ka? Ini pada level apa? Kamu yang dikira levelnya cuma segini. Eh, siapa isolde? Unoku giu kemas Ini kadang, -kadang suka teka-teki kalau si Isolde. Sintesis equipment sama simple. Oke deh sama simple sensei biasanya enggak terlalu susah kalau Zepo ya. <laughs> Oke, kita langsung ke pelajaran kedua aja, ya, teman-teman. Mudah-mudahan nilainya bagus. Kita harus sintesis, ya. Oke, kita udah ini, ya, udah kelas 3, ya, teman-teman. Oke, kelas. Plus, oke, okay. delete, reset center, oke, okay. reset center. ke resort center ya teman-teman. Oke, kita langsung aja mungkin. Mana kita resort center? Oke, kita langsung masuk aja ke perpus. Di sini kita harus cari apa? Oke. Kita cek. Mencari flash ya. Flash Oke. Okay. Oke, okay, ini tugasnya baru mulai. Oke, okay, kita lihat dulu di sini kita kemana? Oh, paling ujung dan oh ada dua tempat ya teman-teman yang harus dilihat di sini. Kita harus cari flagsnya mungkin yang paling jauh, paling atas. Cari yang ke paling atas, ya teman-teman. Mungkin untuk saat ini di skip aja, ya. Oke, ya teman-teman, kita udah sampai di sini, udah sampai ke tempat tujuan. Kita langsung masuk aja, ya. Teman -teman. Oke, mudah-mudahan ini cepet, ya. Di sini, oh, ada kotak di sini, ya. Ini ada tanda tanya juga, ini tanda tanya apa resep kali, ya teman-teman. Oh, iya, resep. Hanya buku-buku. tanya Oke. Okay. Di sini apa nih? Oh, di sini juga flash ya, teman-teman. Oke. Okay. Oh, ini jebakan kata si play ya, kata si play jebakan. Oke. Okay. Oke, okay. oke okay deh teman-teman ya. Kata si play ini pasti jebakan ya, karena nggak mungkin ya kita ini ya. Sini udah sediain juga flashnya Jadi kita ke workshop mungkin karena kita kan dapat resep ya teman-teman. Jadi kita harus bikin Flashnya langsung teman-teman. Oke okay deh, di sini di skip aja ya teman-teman untuk bikinnya. Oke okay ya, teman-teman. Jadi, ini adalah tempat keduanya, ya. Tadi pas mau sintesis, ada barang yang ini yang enggak ada. Makanya, mungkin ada di sini, ya, teman-teman. Soalnya, nggak mungkin terlalu gampang. Oh, ini Rusty Flash. Nah, ini, ini yang kunci, ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke okay deh. Oke, berarti benar ya ini rusti plus tadi pas mau sintesis itu pas mau bikin kita butuh rusti plus. Di sini. Nah, ternyata emang di, di sini dua tempat ya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja kan di sini tugasnya sintesis ya, teman-teman. Masa langsung dikasihin aja gitu kan di sini ya. Udah kita dapat resepnya juga. Jadi kita langsung aja di sini Oke, okay, kita langsung di sini dan di sini ada kunci. Nah, ini Flash of Galileo. Kita tem kita langsung aja ya, teman-teman. Oke okay, ya, teman-teman dan di sini udah dapat yang Flash of Galileo. Nah, ini dia karena kita tadi kan dapat resep dan kita buat. Oke okay, deh, mantap. Kita langsung di sini Kemana? ke mana? ke ya kalau nggak salah. Oke, okay, kita ke classroom, oh, ke Classroom. Oke, okay, kita ke classroom sekarang classroom room ya teman-teman pasti ini ini ya baguslah nilai lainnya soalnya ini kata supply si kan ini pasti jebakan ya teman-teman kalau misalkan kita langsung di ini ya oke okay. soalnya kalau misalkan di sini kan tugasnya kita sintesis kalau misalkan kita langsung dikasihin dengan yang ada yang nggak mungkin kan tugasnya kita sintesis dapat resep juga lagi ya pastinya bikin lah teman-teman Oke. Okay. Oke. Okay. bener ya mungkin mungkin <laughs> oke okay. ah ya bagus teman-teman ini kita dapat tujuh bintang ya teman-teman oh dan ternyata ini ya teman-teman masih dan ini terus naik teman-teman Super trio masih bagus. Jodoh no dekido. Si kanomare pal harus diganti ya, sama -sama. Si Pamela. Jodoh, terima kasih. Ya bagus si Super trio. Oke. Okay. Oke okay, dan kita masih dalam kelas, teman-teman. Mungkin harus AA dua-duanya baru kita selesai. No? Oke okay, deh, kita ganti dulu si Pamela di sini. Jadi kita harus ikutin tiga pelajaran ya, ya udah gak apa-apa deh. Bentar kita ganti dulu pameran di sini, kita ganti. Oke, kita langsung ke pelajaran selanjutnya ya teman-teman. Aduh, aduh. Oke, kita ke pelajaran selanjutnya. Anda yang Dan di sini ada sintesis. Apa kita sintesis lagi. Ya mudah, mudah ini sama si isolde sih teman-teman. Kurang tahu nih harus kadang, -kadang suka kalau si Di sini kita keliling ya. Oke deh kita sama si lagi aja. Oke okay, di sini pelajaran apa lagi teman-teman? Oke okay, getter item oke. Okay. Oke okay, apa itu? Oke. Okay. win corridor habis ya teman-teman. Kita ke win of corridor habis. Kelilingnya di sini maksudnya Oke, nanti kita ke sudan Oke getter ya getter Oke deh teman-teman kita langsung save dulu aja ya teman-teman. Kalau di sini sih udah 45 menitan, tapi kalau misalkan nanti kan di skip skip banyak ini di skip, jadi ya nggak tahu lah berapa menit nanti jadinya. Oke ya teman-teman kita langsung aja di sini tugasnya apa? Kita ke memo ya bukit. Kita langsung aja ya teman-teman. Kita ke Win of Koridor abis. Oke, okay, di sini apa? Oke, okay, ya. Yeah. Kita langsung. Oke. Okay. Oke. Okay. ya Oh, kita getar ya. Semuanya. Iya gati jangan dulu di ini ya teman-teman. Kita keliling-keliling ya teman-teman. Jangan dulu lawan monster karena di sini kita pakai waktu ya. Jadi kita harus cepet-cepet. Oke deh, kita langsung aja muter-muter Di sini jangan dulu lawan musuh. Mungkin tugasnya di sini ini ya. Ini petanya. Bagian petanya oke. Okay. Langsung Ngocolin peta-petanya Padahal di sini jauh banget, teman-teman. Bisa dibilang jauh banget. Ah, oke okay, mantap. Dapet garam garamnya? Eh, ini ada garam. Ini ada dua jalan seperti biasa kita ke sana dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ish. ke sini dulu ya. sini dulu. bagian atas. Ish. Oke okay, di sini kita ngajar waktu ya. Oh di sini. Oke okay deh. sini nggak ada jalan lagi ya, oke mantap kita langsung aja, oke, kita langsung timur ya ke timur, oh di sini ada ini ya teman-teman ada dua jalan dua jalur mungkin ke bawah dulu nah, karena kita ngejar waktu juga udah tiga jam di sini ke bawah sih ya bawah sini udah biarin aja nanti karena di sini ada dua jalan kita bisa nanti oh di sini masih panjang aduh Allah semua ku. Kau bisa ada. Kau bisa ada. serang semua dah. Masalahnya waktu nih. Oh kuat Oke okay, kira semua pakai gus deh Oh Oke okay, mantap Ini kita cepat-cepat, aduh waktunya bom, waktunya bom jauh sekali. Wow, hampir saja. Oh, ini jauh banget ya, teman-teman. Di sana, oh kayaknya nggak usah ke sana. nggak usah ke sana, kali ya, teman-teman kan oh, di sini udah ada ya itu jadi kita aktif aktifin ini. yang ini ya kita harus cepet cepet keliling oke okay. si masih ada jalan Oke, okay. di sini oke. Okay, ini udah selesai ya, sampai sini kayaknya. Ya sampai sini, gak ada lagi. Kalau nggak salah ya, itu seingatnya sih cuma dinding doang, teman-teman. Jadi kita harus langsung mudah-mudahan sih bener. Masalah oh, gawat, masalahnya waktu. Aduh, waktu, waktu, waktu, teman-teman. Oke okay, kita harus keliling semuanya ya Aduh 6 jam Aduh enam jam Udah enam jam Ayo cepat Sudah kayak maraton ya teman-teman Maraton Oke okay. Oke okay, ya, teman teman-teman Aduh Aduh Oke okay. So south, udah tadi ya Kita langsung Bagian satu lagi Ini Ya ya ya ya ya ya, ya, ya, ya. Oke okay, Kita langsung aja ya teman-teman boss juga yang enggak boleh dilawan, Oke, okay, udah sampai selesai ya, teman-teman? Mungkin gitu ya, teman-teman. Jadi, nampilin ini ya, petanya kan? Pertamanya ini sebenarnya kan udah ini ya, Sensei udah keliling-keliling di sini sambil ngambilin apa ngambilin item, cuman ya gitu. Sekarang ini karena kita gathering berarti harus ini harus keliling-keliling lagi Oke okay deh Mudah-mudahan nilainya juga bagus ya oh, di sini lumayan itemnya ini aduh item langka hey, hey. Kita langsung aja deh Karena kita harus cepet-cepet Sebelum nilainya jelek ya teman-teman Oke, kita langsung cepat-cepat aja ya. Kita langsung ke student affair karena kita udah beres keliling. Mudah-mudahan nilainya bagus ya, teman-teman. Oke. Oke, permisi aku kesini untuk melaporkan tugas naturologi ya, teman-teman. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oke, udah. Oke stempel apa? ah ya oke teman-teman mantap sekali. Jadi kita ini ya kita A uh, dan Paul cool ya mantap. Mantep. mantep. Oke. Okay. Bagi is... gila Petorkos is... 99. Emang ahli. Dan di sini Potion juga banyak. Nomor itu kita menolak. Nanti kita harus cari keahliannya. Sini ya. Karena di sini masih banyak. Uh, boxnya ini ya banyak. Oke okay, teman-teman sekarang kita udah masuk ke free time karena tugasnya udah selesai. Mantap. Oke teman-teman mungkin untuk part ke 38 ini mungkin sampai sini dulu yuk aja ya. Kita set dulu. Jangan lupa. Ya makasih ya yang udah nonton Mohon maaf kalau misalkan masih ngebut Senin Kalau misalkan ya masih ngomongnya masih kurang Masih apalah ya Karena juga Sensei masih belajar untuk jadi Youtuber Dan masih pemula sekarang juga Makasih yang udah nonton Thanks for watching Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian mendukung channel ini Agar terus berkarya Silahkan subscribe, like, comment, Dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di next video